Halo bro, sekarang gua mau bahas gardan untuk RC 110. Gardan yang saya pilih adalah sistem gardan atau Excel portal yang udah mengin, udah menggunakan sistem portal. Ini yang disebut sistem portal. Ada perbedaan dari as utama setelah masuk dari gear utama gardan ada lagi reducer atau peninggi biar posisi lebih gardan lebih tinggi ke atas. Ini yang disebut gardan portal dan semuanya sudah metal semua. Full metal dan gardan ini adalah tipe untuk RC 110 khususnya untuk kaprah seperti ini oke okay. oke okay, bro sekarang gue mau bahas soal dimensi dan spek gardan yang saya pilih ini oke okay. untuk lebar gardan itu pin ketemu pin pin as roda ini ketemu pin roda ini kurang lebih sekitar 21,6 cm oke saya ulangi lagi dari pin ketemu pin itu sekitar 21,6 cm sedangkan untuk total lebar dari as ban sampai ke ujung as ban Kurang lebih sekitar 24,9 cm. Oke. Itu untuk lebar. Dan untuk penghubung pelg. Kita menggunakan hex 12. Seperti ini. Terus uh, untuk ukuran. Uh, Lobang dudukan subbreaker dan link rod itu kurang lebih sekitar 7 mili. terus untuk tinggi portal kurang lebih sekitar satu senti Oke kita akan ukur Satu koma satu mili, oke. Sekitar satu sentian, jadi untuk dimensi seperti itu, dan untuk depan juga sama pin kepin 21,6 cm untuk total lebar 24,9 cm dan sama ininya berkisaran 7 milian lubangnya hanya membedakan hanyalah uh, dia ada dudukan buat di servo oke bro sekarang saya akan bongkar dan saya akan lihat gearnya menggunakan ukuran berapa aja untuk bisa menghasilkan satu banding 5,75 oke untuk gear gardan utama kita lihat dia menggunakan T8 atau gear dengan ukuran mata 8 sedangkan gear gardan untuk asnya itu menggunakan ukuran 24 ini di pasaran banyak pilihan banyak option ada yang menggunakan 30 matanya terus tetap ininya menggunakan eh, 8 T8 ada yang 30 untuk di pasaran untuk yang saya dapat ini adalah gear 24 Oke sekarang kita lanjut ke gear portal kita lihat gearnya nah seperti ini gear portal untuk gear dari dari as gardan itu menggunakan gear t-12 sedangkan gear yang nyambung ke roda atau ban dia menggunakan ukuran t-23 sama di pasaran juga ada option ukuran-ukurannya kalau nggak salah di pasaran ada yang jual ukuran ininya ada yang menggunakan 24 Ininya ada yang 12, terus ada juga ini yang menggunakan 13, ininya ada yang menggunakan 23, seperti ini 23, banyak option. Oleh karena itu, kenapa saya pilih gardan kapra yang menggunakan sistem portal seperti ini. Jadi kita bisa menentukan rasio yang kita inginkan rasio yang kita butuhkan untuk gardan dan eh tergantung konsep kalian juga mau menggunakan eh, rasio berapa kita bisa setting kita bisa ukur untuk depan sama yang ini dia menggunakan 24 per 8 dan yang ininya sama 23 per mata matagirnya sama oke okay, bro cukup sekian mudah-mudahan video ini bisa membantu kalian untuk menentukan atau memilih gardan yang terbaik buat RC anda oke okay, bro jangan lupa di subscribe dan jangan lupa di like apabila video ini benar-benar bagus dan bermanfaat buat kalian jangan lupa juga di komen Biar saya kedepannya bisa lebih baik lagi membuat konten video tentang RC. Oke bro, terima kasih banyak.